Thank <laughs> you. Oke, okay, jumpa lagi bersama saya, Doni, dan di mari kedetail kali ini. Ya, di belakang saya sudah kelihatan. Ya, kali ini kita akan bahas tentang pasar tingkat Maumere, pasar yang berada di tengah kota Maumere. Nah, seperti apa suasana di pasar ini? Pasar yang terletak di uh, depan Poresika, ya, tepatnya di tengah-tengah kota ini. Ikuti terus. Belanja, belanja, belanja, mari belanja di Pasar Tingkat Maumere Pasar Tingkat Maumere berlokasi di tengah kota Maumere dan merupakan salah satu pasar yang menyediakan segala macam kebutuhan sehari-hari Yuk, mari kita bahas Kita mulai dari pintu atas Pasar Tingkat Aktivitas pasar ini padat di pagi hari karena menyediakan kebutuhan dapur kita Mulai dari sayuran, buah, dan ikan juga ada di sini. Selanjutnya kita ke lantai satu pasar tingkat. Di sini didominasi oleh perlengkapan kebutuhan sehari-hari, mulai dari aksesoris-aksesoris kecil, sepatu, jam, tas, serta perabotan rumah tangga juga ada di lantai satu ini. Nah, jika Anda ke sini harus menyiapkan banyak waktu dan juga uang tentunya, karena pasar tingkat sangat luas dan membutuhkan banyak waktu untuk mengeksplor pasar tingkat yang luas ini. Ya, dan sekarang saya berada di lantai dua di pasar tingkat ini, di mana uh, di sini mungkin lebih didominasi oleh penjahit-penjahit ya. di Hampir di setiap blok ini ada penjahitnya, dan di lantai satu tentunya yang sudah teman-teman lihat tadi ya, ada banyak sekali yang menjual segala macam kebutuhan dari pakaian, sepatu, dan aksesoris-aksesoris. Lantai 2 tidak seramai di lantai 1, lantai 2 lebih banyak penjahit, studio foto dan juga salon serta toko-toko lainnya Nah kalau mau jahit-jahit langsung saja ke pasar tingkat di lantai 2, tinggal anda pilih-pilih saja Oke teman-teman semuanya itu tadi ya uh, sedikit liputan tentang pasar tingkat Maumere dan untuk Anda semuanya yang ke Maumere jangan lupa ya untuk singgah untuk berbelanja di pasar tingkat ini segala macam kebutuhan ada di sini ya mulai dari makanan sampai dengan aksesoris-aksesoris lainnya oke terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton jangan lewatkan juga ya video-video saya yang lainnya kalau begitu mari ke NTT